Oke, selamat datang kembali di channel Alana Sekolani Terima kasih pada sahabat-sahabat yang masih setia di channel ini Mohon maaf eh, sudah jarang konten Di sebelum kita mulai konten seperti biasanya eh, Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat semua seputar eh, Bantuan langsung tunai dana desa tahun 2023 Ataukah dana desa da tahun 2023 jadi semoga sahabat-sahabat sehat semuanya Doakan kita juga sehat Channelnya juga berkembang Jadi kita akan ulas dulu beberapa pertanyaan Dan jika ada pertanyaan dari sahabat-sahabat silahkan tulisnya di kolom komentar Saya berbeda dengan suasana sebelumnya Kemarin di indoor, sekarang di outdoor Ya di, di kebun nah, sambil menunggu waktu berbuka jadi sahabat-sahabat ya Kita akan jawab dulu dari kabar ini dulu ya oh, Dari kabar artis penyanyi Pendatang baru Saya sudah terbiasa Jadi begini Bantuan langsung tunai dana desa itu Ditetapkan selama satu tahun anggaran Setiap tahunnya dilakukan perubahan Perdes atau perkades tentang penerimanya Nah Kenapa di tahun lalu dapat kenapa di tahun sekarang tidak dapat secara persentase di tahun 2022 minimal itu 40% dari dana desa itu wajib digunakan untuk BLT dana desa sehingga tidak menutup kemungkinan di lapangan bahwa di tahun 2022 jumlah penerimanya sangat banyak sekali nah di tahun 2023 ini berdasarkan peraturan menteri desa nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas dana desa tahun 2023 yaitu minimal 10% dari dana desa kemudian maksimal 25% artinya Anggaran dana desa digunakan untuk BLT saat ini adalah Itu diantara 10 sampai 25 persen Ada yang menganggarkan 10 persen Ada yang 15 persen Ada yang 17 persen maksimal itu 25 persen Sehingga di lapangan berbeda-beda Beda dengan tahun sebelumnya Tahun sebelumnya itu minimal 40 persen Kalau sekarang minimalnya 10 persen Sehingga berbeda lah banyak Sehingga ada bahasa seperti Bapak yang tadi ini bahwa kenapa kemarin saya terima mungkin tidak terjaring di sini. Kemudian daripada itu Pak numpang tanya kalau rumah tak layak, air tak ada, apakah pantas atau tidak dapat bantuan karena tempat saya banyak orang. Nah jadi kan gini bantuan langsung tunai dana desa itu diutamakan. Diprioritaskan, didahulukan kepada orang yang e, miskin ekstrim Miskin ekstrim itu, sanitasinya tidak layak, air besinya tidak layak, e, rumahnya tidak layak, pendapatannya sangat minim Sehingga tidak bisa mencukupi, e, memenuhi kebutuhan pokok keluarga Salah satunya, diprioritaskan yang ekstrim dulu nah. Yang ekstrim dulu. Kemudian, maksimal itu lagi-lagi 25% minimal eh, 10% Kemudian, bantuan langsung korupsi. Oh, ada di PLT ini kan? Bantuan langsung korupsi program baru, mohon diperbanyakkan. Jadi begini, Pak: eh, setiap program atau kegiatan itu tentu rawan di korupsi, tapi tidaklah semuanya. Itu hanya dilakukan oleh akun-akun tertentu. Maka dari kita Tugas dari kita selaku masyarakat Juga melalui, memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan. Sehingga program-program ini terlaksana dengan baik Kemudian tepat sasaran Sampailah kepada yang berhak menerimanya Lalu bagaimana Jika kegiatan-kegiatan tersebut tidak sesuai Nah maka kita kan punya badan promosoratan desa jika terjadi potensi-potensi eh, kerugian -potensi negara, sampaikan kepada BPD, kemudian kepada camat, kepada inspektorat, kepada apik, tapi yang jelas begini, Pak. Yang jelas, pengelolaan keuangan desa itu mungkin kita pernah mendengar, kenapa nih tidak oh, ditangkap, tidak dini, di sepanjang tidak ada gejolak, tidak ada komplain dari bawah yang memenuhi prosedur atau kami sampaikan kepada uh, yang saya sampaikan tadi ke BPD, camat dan seterusnya maka tidak akan ditindak lagi Maka kita juga melakukan koreksi, kritik juga harus tersusun dengan baik sesuai dengan uh, saluran yang sudah ditentukan oleh uh, peraturan perundang-undangan. Salah satu yang menjadi bahan bacaan untuk bisa baca Permendagri nomor 73 tentang Pengawasan pengelolaan keuangan desa Baik dari masyarakat BPD, camat Dan kesempatan Itu bisa dicek di video-video saya sebelumnya Tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa Supaya dana desa yang diturunkan oleh pemerintah pusat Tidak dikorupsi oleh oknum-oknum keuangan desa dan perangkatnya Tapi yang jelas bantuan ini Memberikan ruang untuk masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan lain tapi e, secara memenuhi kebutuhan sehari-hari e, tidak dapat maka dana desa dapat dilakukan diberi ruang untuk memberikan bantuan langsung tunai supaya tidak ada kelaparan dan kemiskinan ekstrim di desa kemudian daripada itu adanya bantuan pemerintah membuat masyarakat ketergantungan apalagi tidak tepat sasaran dan ada unsur politiknya ya memang bantuan ini tidak uh, diberikan secara terus menerus tapi untuk uh, sementara sifatnya beda dengan bantuan-bantuan yang reguler itu pun juga ada komponen-komponennya lain dari BLT BLT itu diberikan kepada penerima yang diupdate ataukah diperbarui penerimanya setiap tahun Nah kalau di tahun 2022 beda lagi orangnya jumlah penerimanya beda peraturannya persentasenya juga beda gitu Kemudian saya mau dengar penjelasan Bapak pendamping desa yang terhormat Kalau kurang dari 10% penggaran BLT gimana? Sedangkan BESA wajib mengalokasikan dana maksimal 25% dan minimal 10% Nah, jika tidak sampai 10% Berdasarkan pengalaman kita sebelumnya Bahwa itu di akhir tahun Itu diminta oleh uh, pemerintah kabupaten untuk melakukan realokasi Yang tidak mencapai 10% jadi, di APBD perubahan juga diminta minimal 10% dana desa itu digunakan untuk bantuan langsung tunai yang diberikan, diutamakan untuk miskin ekstrim dan warga miskin di desa, di pabel, penyakit menahun, lansia, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana jika tidak ada warga miskin? Misalnya desa yang bersatus mandiri bisa jadi tidak ada lagi warga miskin semuanya sudah tercover oleh dana-dana desa atau pendapatan desa, pendapatan warganya sudah baik maka itu harus disesuaikan dengan data SDGs desa di dalam data SDGs desa itu tidak ada lagi warga miskin sesuai dengan pendatang-pendatang yang ada nah, nanti kita lanjut di video selanjutnya karena durasinya kita batasi oke selamat menunggu waktu berbuka puasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you